Kegiatannya setelah nanti dibuka berdoa nanti bersama-sama menuju kendaraan kita hari ini naik naik angkot. Sudah pernah naik angkot? sudah paling man. Oh sudah pernah. Hari ini semuanya insya Allah merasakan naik naik angkot. Ya nanti kalau dalam angkot halo, ndak boleh dorong mendorong, tidak boleh guyonan karena angkutnya kecil, ya duduk sing anteng, kemudian yang kedua ikuti bimbingan petunjuk dari siapa, dari bu guru dan dari bunda, mama semua semuanya ingat ya berjalan terus sampai nanti di bpbd ya, pemadam kebakaran di sana nanti akan dijelaskan, halo, akan dijelaskan, kemudian mendengarkan dengan bang dengan baik. Nah, rangkaian kegiatan nanti akan dijelaskan oleh guru-guru. Nah, kemudian nanti terakhir akan langsung kemana? Ke SMP 1, ke Pelabuhan, kembali ke SD Alka Alkausan. Mudah-mudahan nanti berjalan yang lancar dan semuanya selam selamat selamat. Oke? Okay? Apa saya? Oh iya, yeah. iya. Yeah. Senangkah hari ini? Senang. Nah tentunya bapak sekolah kami menyampaikan ucapan Terima kasih kepada seluruh panitia Tentunya Bapak-Ibu guru sudah tahu sekarang. Semua panitia, semua Bapak-Ibu, Bunda, Mama semuanya Yang telah mensukseskan acara kita PLK bagian daripada kelima Dalam kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 Mudah-mudahan ini adalah Bagian Kegiatan kita untuk Memotivasi putra putri Kita agar mereka Menjadi putra putri yang cerdas Putra putri yang sukses Soleh dan soh Kemudian Mudah-mudahan kegiatan lancar Mohonlah apabila ada kekurangan di lapangan dalam kegiatan Mulai awal sampai akhir, titip-titip kepada petugas kita agar betul-betul diganti karena masih kecil-kecil. Apalagi naik diangkut, kami tadi memang manggil Sudah kami briefing, Pak Supirnya telah bebel sarapan. Insya Allah perjalanannya mudah-mudahan sehat dan selamat, selamat sampai di SK Tausar. Itu saja barangkali pengantar dari kami. Saya kira itu ya pengantar dari aku sekolah terima kasih mama-mama semuanya luar biasa tepuk tangan untuk mama-mama semuanya luar biasa ya mana semangatnya mana -mana. oke tepuk anak soleh aku anak soleh rajin sholat rajin majic orang tua dihormati guru-guru Ditaati, teman-teman disayangi disecoman berprestasi cinta islam sampai mati la ilaha illallah rasulullah islam islam yes terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, okay, Mama. Sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu ya. Hai, semuanya hai, Kita Kita Doa Doa Bismillahirrahmanirrahim. hai, hai, hai, hai, Doa naik kendaraan subhanallazi asra bi'badihi Ya, aman. Bu, anak-anak dari kelas 1A sampai 1E didengarkan ya. Jumlah angkot yang ada di depan ada 10. Iya di dari anak-anak urut dari kelas 1A sampai dengan 1E masuk di angkot yang sudah diberi tanda Untuk angkot yang nomor 1, 1A Putra Angkot yang nomor 2, 1A Putri Ya, diingat-ingat ya Angkot nomor 3, 1B Putra Angkot nomor 4, 1B Putri Sudah? Jelas? Nomor 6, 1C Putri Angkot menurut berapa sekarang? 7, 1D Putra 8, 1D Putri Terakhir angkot nomor 9 1E yang Putra Dan nomor 10 1E yang Putri Awas klik ya, masuk angkot ya, Jadi angkot gak boleh disesekan-desekan ya Berbagi tempat duduk dengan temannya Nanti dipangku aja, Iya, Tasnya jangan taruh belakang, nanti tidak cukup. Paketnya kan kecil, ya. Al, berbagi tempat duduk dengan teman-temannya, bareng-bareng, ya. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati ibu guru mungkin bisa ke depan perwakilan dari ibu guru untuk mengatakan satu kata buat murid-muridnya perwakilan dari ibu guru <Susuk> Oke sambil menunggu buguru ya Selamat pagi anak-anak Halo Bapak bilang Selamat pagi tangannya gini ya pagi pagi pagi ya bisa selamat pagi pagi pagi pagi ya tangannya ke atas langit ya selamat pagi oke kompak sekali SD S Al Alkausar Al Alkausar Al ini apa telaga telaga, telaga, er, telaga surga ya Oh <laughs> mata air di surga. Aduh. Ibu mungkin satu kata untuk menyampaikan buat anak. -anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Ya. Sedang apa kalian di sini? Lo, bagaimana tadi? Tangannya, tangannya. Sedang apa kita di sini? Bersenang-senang. Ya, Alhamdulillah. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada perwakilan dari. Dengkar ya pemadam, ya, dengkar Kota Pasuruan atas penerimaannya kepada anak didik kami karena ini sebagian dari pendidikan langsung ya pembelajaran langsung tidak hanya teori. Terima kasih sambutannya, terima kasih fasilitasnya kami dari SD Alkausar mudah-mudahan kerjasama ini tidak sampai di sini ya Pak ya mungkin di lain hari atau di lain waktu ada dari kelas-kelas lain yang pengen uh, tahu apa kegiatan yang dilakukan dokter apalagi yang itu sebagai edukasi kepada anak-anak kami Ya, uh, untuk anak-anak mohon nanti setiap instruktur atau setiap cerita setiap yang diucapkan oleh bapak-bapak dari dancar diperhatikan ya. Nah, gitu saja bisa biar tidak terlalu lama maturnuwun ya. Tetap semangat. Mana semangatnya? Kok lemes masih pagi. Mana semangatnya? Keren. Alkausan sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mana semangatnya? Wah sudah sarapan semua ya? Alhamdulillah bapak belum sarapan. <tuh>, Oke okay. tadi sudah mana semangatnya semangat gitu ya. Sekarang di sini siapa tahu? Adik-adik, ini berada di mana sekarang? Oke, okay, Pak Prinsip, ya. Oh, Oke, okay. jadi ada adik, adik sekarang? Ini belajar di kantor BBBD Kota Pasuruan dan kantor pemadam kota Pasuruan. Ya, kantor pemadam kebakaran Kota Pasuruan. Iya. Yeah. Oh, <laughs> yeah. Didengarkan ya, didengarkan dulu ya. Yeah. Siapa yang tahu? PPPD itu, itu apa? Panjangannya? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu, itu Ayo, ini PPPD. <laughs> <Gak> tahu tahu. <laughs> yeah. Iya, ini adalah kantor PPPD. Kantor Badan penanggulangan bencana daerah ya jadi kalau ada bencana daerah pas uang tuh. tuh ya jadi kalau ada bencana bapak-bapak ini semua bapak damkar ada bapak, -bapak yang melakukan evakuasi bencana ya Iya <tuh> <tuh> kalau di WBD ini ada salam kemanusiaan ya kalau bapak bilang salam tangguh tangannya diangkat tangan kanan ya tangan kanan gini diangkat ya tangan kanan gini ya salam tangguh tangguh tangguh tangguh ya kalau yang khusus ibu-ibu di belakang salam tangguh sangguh sangguh iya. <laughs> <ketawa> <Dana tago> <tago> <tago> karena tadi mungkin nanti ke kantor bumi itu sanggunya ditambahi. <tago> Ya, siap. Tahu nggak ya? Bapak bilang, salam tangguh. Tangannya gini ya, mengembal Tangguh, tangguh, tangguh. Yang keras. Kalau keras nanti kita bermain air ya. Oke. <tik> Yo. Ini salam manusia ya. Salam tangguh. Terus. Eh, ya, anak Indonesia SD Al-Kausar harus hebat, semangat dan bahagia. Oke. Okay. Sekarang bapak mau tanya. Iya. Bencana yang sering terjadi di Pasuruan ini ada bencana apa? Ayo siapa tahu? Baju. Wah. Ayo maju. Ya, ini harus berani maju. Wah, gelas. Ciprin, gempa, kaisar, kaisar, ada salah namanya siapa? Kaisar Raisa. Atik Raisa, ayo sebutkan. Banyalah, apa? gempa, gempa terus. Anjir, anjir, uh, oh, pinter. Iya, <laughs> kalau udah pinter sini gak bisa belajar di sini. Iya, <laughs> orecas kasih mau nalan buat. Ada Raisa. Ayo siapa lagi yang tahu? Itu yang cowok Wah, ini. Batu, eh, Pak calon kepala BMK Kota Basuran ini. Nah sini. Eh, namanya siapa? Oh, Malik. Malik. Malaikat Malik. Ayo sebutkan. Ada penjala. Apa aja? Kepakaran. Kebakaran. Terus ada lagi apa ya? Ya penjalan <lupian> <yuk> <yuk> <yuk> kebakaran, bagus. Ayo, ada lagi siapa yang tahu? Tanya <yuk> <Kena> dia. Iya. <yuk> <yuk> <tuh> Terima kasih, dari Malik ya, ada bencana kebakaran. Nah, itu yang belakang, Ma Aduh. Wah. Mas. Aduh, Mas <tuh> ya, harus berani. Over. Namanya siapa? Abi. Abi. Ya. Rumahnya di mana? Krah Indah. Krah Indah. Krah Indah SMI sepuluh. Oh, <laughs> Ayo disebutkan Mas Abi. Kerjaan apa? Banjir sama batei. Uh, batei betul. Terus? Terus lagi? Nama. Namanya siapa? Nama air <laughs> ah itu ya nanti, oke terima kasih Mas Abi tos dulu, yuk tangan buat Mas oke okay, ya jadi adik-adik adik, di Pasuruan di Kota Pasuruan ini sering terjadi bencana yang namanya bencana ban banjir iya ada banjir kemarin juga banjir terus hujan disertai dengan angin yang kencang ya adik-adik kalau hujan-hujanan kalau pas ada angin tidak boleh hujan-hujanan ya takutnya hujan <laughs> ya takutnya kalau anginnya kencang ya ada pohon keboh ya kan nggak boleh ya. kalau bencana banjir ya adik-adik tidak boleh membuang apa? membuang sampah sembarangan tidak boleh membuang sampah di sungai tidak boleh membuang sampah di selokan tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Sampah, sampah selokannya nanti buntu selokannya nanti tersumbat ya. airnya tidak bisa mengalir ya Nah, terus ada bencana lagi yang disebutkan oleh adik Malik tadi bencana kebakaran ya kalau bencana kebakaran adik-adik tidak boleh main apa nah, tidak boleh main api tidak boleh main korek api ya. kalau pas waktu masuk bulan puasa ya tidak boleh main petasan ya kembang api nggak boleh Watercolor. Kalau mau main harus ada pendamping dari orang tua, ya. Jadi tidak boleh. Bentar lagi mau bulan puasa itu, kalau mau main petasan tidak boleh ya. tidak boleh main kompor. Oke ya, ada tiap al ini pinter semua, ya belajar semua. tidak mau mengaji ya. Oke, okay, ayo. Bapak. Sekali lagi, nanti kalau nggak dikenalkan sama bapak tidak boleh. Didengarkan, main, didengarkan. Yeah. boleh main sendiri ya. Oke. Okay, yuk. Ya, yeah. jadi kalau bencana kebakaran itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal hari kapan saja bisa terjadi dan di mana saja bisa terjadi. Ya. Yeah. Nah, ini kalau pasca kebakaran, bapak-bapak damkar ini Mempunyai pakaian dan mempunyai senjata. Ayo, siapa yang mau untuk pakaian damkar menjadi kita damkar? Uh, mau semua. <laughs> nanti, yeah. ya. nanti ya, les. ya, ya nanti les. lihat Upin dan ipin <laughs> Ah ini, babak damkar ini lagi memakai baju. Iya, <laughs> yeah. nanti, nanti. Pakai baju semua ya bergantian. Dulu, okay. dulu, dulu. Sekarang dulu. dulu. dulu. Lihat, lihat bapak yoga ini. Ini namanya bapak yoga ya. Pakai baju, pakai baju tahan panas bukan tahan api, tahan panas ya untuk melindungi di saat melakukan tugas pemadaman. Ya, juga pakai helm ya. Kalau berkendaraan, kita muter juga pakai helm. Kalau lagi memadamkan kebakaran juga pakai helm. Gunanya apa untuk apa ini? Gunanya, <San> wah, untuk melindungya. <San> iya, untuk melindungi. Nah, helmnya ini kuat, ya. Yeah. <San> Dan kalau bapak polisi mempunyai senjata senjata pistol kalau Bapak Pemadam ini juga punya senjata pistol lah ini pistol air namanya softgun nah ini ya yeah. nanti ada adik, adik bisa foto ya yeah. habis <laughs> itu juga ya yeah, pistol airnya ini disambungkan dengan selang nanti selangnya ditaruh di mobil damkar ya yang tahu warna mobil bunker warnanya apa <tik> <tik> kalau kalau warna putih mobil apa <tik> biru kalau hijau kalau hijau Ya, kalau ulek ini uleknya lah ini uleknya kalau hijau Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. ya Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Ya, ini. Hahaha. Yeah. Ini Hahaha. Nah, ini senjata dari damkar dari petugas damkar ah, senjatanya seperti ini nanti ini keluar apa ini ah, ya oke okay. ah. kalau di saat terjadi kebakaran ada korban di dalam di dalam ruangan ada korban yang minta tolong bapak damkar ini juga mempunyai baju tahan api Ya, batunya, ah, ini bajunya seperti ini. Ya masih dipakai sama mbaknya. Ya, jadi di saat ada korban apa? Yang silver. Ya ini, yang silver buat mengevakuasi korban. Ya, yang terjebak dalam kobaran api. Ya. Hai ini bajunya seperti ini. Ayo. Kayak kayak baju apa ini? Iya, yeah. ini kayak baju astronot yang mau keluar angkasa mencari bintang. Iya, yeah, seperti ini. ya yeah. nah, ini bajunya, ini tahan api. Kita ngaruh, yeah. iya, coba kita bakar, kita bakar bajunya ini. Iya, yeah. kita bakar ini. Oh, tahan api ini. Iya, yeah. <tuh> kita bakar, nabi. Yeah. tuh coba. Kalau sini yang <tuh> <sukiniongin ke kandhaan> ya, <agency> yeah. jadi untuk mengevaluasi korban pastinya seperti ini untuk melindungi dari api. Ya, yeah. ayo ada yang tanya. <gayupi> Mas Abi tanya terus, gini ngadunya. Iya, <gayupi> <gayupi> yeah mau tanya apa? Kenapa kau nggak bisa kebakaran? Bapak? pak nggak bisa kebakaran iya <laughs> <tuh> karena bapaknya dilindungi tadi dilindungi sama baca tahan api ya karena, jadi nggak bisa kebakar ya selain mana kacanya bisa pecah oh kacanya bisa pecah kaca ini ini oh ini nggak oh, bisa pecah ini iya kacanya oh. Mas Abi selalu Mas Abi selalu terdepan kayak kayak Honda ya? kasih Kayak motor Honda selalu terdepan. Selain untuk kebakaran, ya. Babak petugas damkar ini juga mengevakuasi ada ancaman dari reptil liar atau binatang liar. Binatang apa saja yang biasanya dievakuasi? Ular. Iya. <laughs> ular. Iya. <laughs> <Ayah. laughs> Oke. Ada ular, ada biawa, ya. Ya. Dan juga kemarin pagi, kemarin Pak kemarin pagi ya. Bagi. Oke. Okay. Kemarin itu bapak-bapak damkar mengevakuasi hewan Mprodu! liar, monyet. kemarin monyet. Ah, seperti ini juga <gulir> <Mproduks�u> <gulir> <gulir> <Yeah>. <gulir> kemarin namanya. tembok Kemarin ditembok ada monyet. Ah, ini selain monyet juga ada lagi yang biasanya terbang, terbang dan menggigit menengat. Apa? Ayo. <tell> <laughs> lebah ya lebah ya kalau lebah bapak-bapak ini ada bajunya baju untuk evakuasi sarang lebah ada ini mau dipakai sama bapak ini, bapak Kaji ah, Batoni ini yang pakai bapak Kaji Batoni ini. Kalau evanghasi lebat bajunya seperti ini ayo. Ini kayak, kayak apa, apa ini? In. Totally. Nah, ya. nah, kayak apa? Nah. Oh iya. Amungkas. Amung asken betul. Kas. Oh, <laughs> saya nggak tahu kalau dunia kartun, <laughs> okay, <monster. laughs> ya. Jadi badunya seperti ini, ya. angkasa. Ya, oh iya. <laughs> ya. Jadi pakai baju ini untuk evakuasi sarang lebah, biar apa? kalau pakai baju seperti ini untuk melindungi apa? ayo tidak biar apa? Hah? tidak digigit oh tidak digigit iya. biar tidak disengat iya. jadi bajunya diluni seperti ini ya iya, iya. kalau pakai ini biar keringetan <laughs> ya. nah, ini ini juga oh nice. ada kacanya karena tahun itu lebah itu tak menyengat saja tapi menyembur, iya, dia menyembur, makanya di pakai pelindung kaca ini, ya. Siapa yang mau foto sama ini? Ah oh, ya silakan, silakan <laughs> deh foto, ya, ya, ya, ya silakan foto dulu, foto, foto, ayo foto, awas, awas, ayo foto dulu, foto, Wah, foto sama Amungkas. Oh, betul sama mengkandu. Panas, oh. panas itu. Super sus, super sus. Oh hey, betul. Ayo hey, gantian, gantian, gantian nggak ya. boleh semua. Gantian lagi apa ya? Gantian, gantian lagi, lagi dulu. Eh hey, gantian gantian dulu dulu. Oh. 待會兒 balik Halo. Aku turun sana hekal. Eh, hehe, lu, lu, lu, dah. Heikal, sudah.